kabar terbaru terupdate dan tenang hangat seputar leslar tentunya baiklah para sahabat leslar, kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya kita ke kabar pertama para sahabat yang ada berspesial bahagia banget nih tentunya dari Cafe Vega para sahabat ya di akun yang pribadinya tentunya mengunggah sebuah postingan bareng Denny Cagur buat sahabat ya, kita lihat anjing buat kita semakin bahagia ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh TF Vega, para ya, disitu mengatakan yang cewek cantik baik dan soleha, yang cowok ganteng, baik dan soleh serasi banget at Lesti Kejora dan Rizky Bilar wow, bersahabat ya tagnya tentunya mencandungkan Lesti dan Rizky Bilar, para sahabat ya, membuat kita semakin bahagia aja nih Mudah-mudahan banyak orang yang selalu mendukung dan mendoakan buat hubungan idola kita para sahabat, ya Dan tentunya reposingan tersebut ada komentar dari Dede Lesti situ mengatakan ha ha teteh katanya ya Tentunya nada dede para ya aduh cute banget nih Tentunya mudah-mudahan untuk acara pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar diberikan kelancaran sampai menuju ke pelaminan Tol Leslie Kijora berkomentar bahasa ya banyak sekali respon dari para fans Leslar yakni dari akun Instagram Leslar. Anies History mengatakan dalam kolom komentar, "Dudu di warga Konoha aman kok teteh tenang gak ada yang namanya plagiat." Wow, bersahabat ya? Ada juga komentar dari akun Irnawati Angelon 16. Mengatakan, haha, KVG lucu love Wah, wow, sahabat ya Tentunya ini adalah dukungan dari Vega untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kebahagiaan sampai hari hanati Amin, ya robbal alamin dan selanjutnya, para sahabat kita lihat ya, tentunya semalam ada vitamin bahagia banget nih buat kita semua, para fans. Rizky Bilar ke rumah Lesti Kejora, para sahabat ya. Di sini ada sebuah unggahan postingan, aduh, calon manten duduknya berdua para sahabat ya. Makin iri, makin tentunya. Bikin gemes aja, para sahabat ya, haters semakin iri kepada hubungan les dan Kita sebagai fans sejati semakin bangga dan bahagia, ya, para sahabat ya, mudah-mudahan tentunya hubungan mereka selalu banyak dukungan dari orang-orang hebat, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan ketika let Instagram. Ayah kejora di situ ada dedek lesti yang sudah siap-siap persahabat ya wow mau kemana nih dede lesti sudah bawa tas dan tentunya kita akan mendapatkan kejutan vitamin bahagia nih persahabat yang mana ternyata lesti kejora dibawa ke rumah rizky Bilar kita lihat persahabat ya aduh tentunya di rumah rizky billar lesti dan tentunya teman-teman abang b lagi makan bersama persahabat ya Semalam Rizky Bilar ternyata Jemput dari alas nih, Dan membawa ke rumahnya persahabat ya Wow membuat kita semakin bangga Dan bahagia persahabat ya Doakan saja mudah-mudahan Selalu kita kompak mendukung Untuk ide laki saingan kita Selanjutnya persahabat Kita lihat juga nih Ternyata semalam meeting Bareng Juragan 99 dan Ada kobas juga persahabat ya Mudah-mudahan tentunya apapun yang dilakukan oleh inilah kita mudah mudahan selalu diberikan keberkahan, kelancaran dan ini salah satu yang membanggakan persahabat ya. Orang-orang hebat selalu terdepan mendukung untuk hubungan lesti dan Rizky Bilar. Dan persahabat ini yang paling momen kita tunggu-tunggu persahabat ya kita lihat aja nih keunggahan selanjutnya. Ini adalah momen yang tak bisa kita lupakan Lasti Gejora akhirnya suami calon suaminya para sahabat, ya Makin so sweet makin romantis para sahabat, ya. Membuat kita semakin gemes Semakin bangga dan semakin bahagia para sahabat, ya. Ini adalah momen yang tak terlupakan Momen cute dari idola kesayangan kita Insya Allah para sahabat, ya Lesti dan Rizky Billar akan seperti ini terus Dan tentunya sampai mempunyai Leslar Junior Wow makin gak sabar nih para sahabat Melihat dedek Lesti dan Rizky Bilar bersanding di pelaminan Dan keunggahan berikutnya para sahabat kita lihat juga Ini ada unggahan spesial nih para sahabat ya Momen-momen tentunya tertangkap kamera sahabat, ketika semalam di rumah Rizky bilang persahabat ya aduh, makin sesit aja tentunya calon mantan duduknya dampingan membuat kita semakin bahagia sahabat, ya postingan tersebut juga telah diripos oleh akun Instagram Irnawati Angelo 16 di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan kebersamaan itu indah dijauhkan dari orang-orang jahat Didekatkan dengan orang-orang yang baik Selalu dalam lindungan Allah Rezeki selalu mengalir Amin Ya robbal Alamin Leslar kawal sampai halal Wow Tentunya kita semakin bangga melihat kebersamaan dari idola kita pesabat ya Tentunya banyak sekali orang-orang hebat Orang-orang baik yang selalu mensupport buat hubungan Les Tidak Rizki Bilar dan berikutnya, para sahabat kita lihat juga nih ada sebuah unggahan spesial. Wow, tentunya kita lihat di sini baju Lesti dan baju calon mertua ini sama, para sahabat ya, warna dengan yang sama. Ini tentunya membuat kita semakin yakin juga bahwa Lesti tentunya jodoh bersama Rizky bilang, para sahabat ya. Kayak ada yang janjian nih. Semalam bajunya Tentunya kapelan persahabat ya, aduh, so sweet dan makin cute. Mudah-mudahan secepatnya kedua keluarga dipersatukan. Amin. Ya, robalah alamin. Dan mudah-mudahan juga persahabat ya, hari ini kita mendapatkan kejutan spesial bahagia langsung dari idola kita persahabat ya. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizki Bila. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian, silakan berkomentar. Bang Min terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.